mau kembali ini ya. Iya, lah. Luas Pak ya? ya ini, ini. ini. kamarnya Dokter Narisa. Oh, ini oh, ini Kamarnya Dokter Narisa di sini. Dokter Narisa kamarnya di sini. Aduh, tadi kamarnya siapa? Yang sana tadi. Yang, yang sebelah sana tuh. Nah, ini tempat mandi, kamar baju. Oh, kita naik Belum apa teman? Tapi yang ini dua doang ya, 1 ribu ya Ini Minumnya, minumnya Mana? Ini okay, ya, ya, ya, ya. lima siap dua puluh jangan jalan kan jalan-jalan Nih ngomong kau, -kau, -kau, kau Jadi penting Nih Kau jarang ketemu Sudah dibilang Bisnis kita beda lah Hasil Kena beda Unity is power <laughs> Asik mencet mencet mencet ke disesan hehehe pakai saya aja ah, Ayu, bisa pak ini bb tabnya lampunya mana <laughs> ini nyala ya kalau dari sana kabur deh. dari sini dari kamar ayo bawa lama ini dia menit-menit ya Kalau Ini kamar ke depan, nah, ke depan. Ating -ating. Ating -aing. Ating -aing. di atas, ya itu ya ya Tidak. Ya. Nah, ya. lagi, bu, coba, mau tidur ya pak? kelasan di sini ya? iya. ini semua asinnya lah ini, dingin gitu ya? apartemen, apartemen jadi satu ya? kenapa? apartemen jadi satu apartemen jadi satu. iya. yang mana? ini semuanya jadi rata. biasanya jadi mall ini malnya jadi rata ini. mangkanya. oh saya sentosa. Pesta lagi. Hehehe. <laughs> <laughs> <laughs> Wih keren bro 24 jam nih kayaknya nih Pakai apa APD ya Gini mata ya Wih <laughs> wih wih wih set. harus punya nih rumah gini nih ya yes.